ya yeah, balik lagi di channel Kurnia Rama channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia oke okay, langsung aja guys, hari ini aku mau ngejelasin tentang kisah orang yang mati membeku namun hidup kembali apa yang terlintas di pikiran kalian guys ketika seseorang mati membeku mungkin orangnya sudah meninggal, bener kan? Ya kan? Nah tapi itu nggak terjadi guys sama cewek yang satu ini guys. Chandler ini mm, membeku guys tapi bisa hidup kembali. Bagaimana bisa ya? Karena kan orang membeku tuh pasti aliran darahnya terhenti memperlambat gitu kan otomatis oksigen itu nggak masuk ke dalam otak kan aliran darah pun nggak masuk ke dalam otak nah ketika aliran darah nggak masuk ke dalam otak biasanya karena otak ini sistem syarab kan yang memegang segala sesuatu yang ada di tubuh kita gitu memprogram gitu kan Jadi, kalau misal otak kita merusak hmm, mati gitu otomatis eh, pergerakan tubuh kita yang lain Semuanya itu akan terhenti, guys. Nah, kenapa si Jen Hilliard ini setelah membeku bisa hidup secara normal lagi setelah dirinya mencair, gitu, guys. Tapi manusia ini mencair nggak kayak es gitu ya? Duh, dh, itu lagi gitu sih. Aku nggak tahu juga ya. Eh, mungkin dia kayak keluar keringet aja kali ya. Oke, jadi ceritanya nih, guys. Si Jen Hilliard ini baru aja pulang jalan-jalan barengan sama temannya nih, guys. Pada waktu itu kan musim dingin guys Jadi jalanan itu kebanyakan ketutup sama salju gitu kan Akibatnya licin gitu Nah karena Jen menggunakan mobil gitu kan Setelah itu dia tergelincir masuk parit gitu kan Tapi untungnya si Jen Hilliard ini ketika mengalami kecelakaan tersebut Dia enggak mengalami cedera yang serius guys jadi lihat ini pulang dari jalan-jalan bareng temannya itu di jam 1 malam dan dia jatuh pula ke paret kan jadi dia tuh berpikir kayak gue harus keluar deh dari mobil ini daripada aku mati membeku di dalam mobil dan gak ketahuan orang keluar dia dari mobil kan dia punya teman kenalan di sekitar jalan itu guys nah akhirnya dia gak berpikir panjang lagi dia keluar dari mobilnya terus dia jalan gitu kan jalan berharap bisa sampai ke rumahnya Wally Nelson itu kan tetapi nih guys, karena cuacanya sangat dingin ya di waktu itu, dan suhu udaranya waktu itu adalah 22 derajat celcius guys, itu tuh ngebuat si Jen ini dehidrasi guys, nah, ya kan? Jadi kalau orang tuh udah mulai kedinginan tuh biasanya dia dehidrasi, kepanasan gitu kayak orang oh, hipotermia gitu guys makanya orang kebanyakan kalau hipotermia pasti buka baju gitu kan kayak padahal disitu dingin tapi mereka buka baju gitu nah itu salah satu gejala orang kena hipotermia dehidrasi juga sama nah si Jen ini dehidrasi guys, akibat dehidrasi tersebut dia nggak kuat lagi nih, akhirnya dia pingsan lah di tengah-tengah perjalanannya itu nah di saat itu enggak ada satu orang pun yang tahu bahwa ada seorang Jen yang jatuh pingsan karena sudah larut malam jadi nggak ada orang tau tahu dia dia jatuh pingsan di situ gitu kan. Keesokan paginya sekitar pukul 7 pagi si Will Nelson keluar dari rumahnya nih guys. gitu gitu gitu kiki kiki. Ketika itu dia ngelihat si Jen lagi terbaring kaku di pekarangan rumahnya dia guys ketika juga si well Nelson ini bergegas langsung membawa temannya ini yang sudah membeku kaku ini ke dalam mobil dan membawanya cepat-cepat ke rumah sakit sampai di rumah sakit, staff-staff medis sana tuh terkejut gitu dokter tuh mencoba untuk menyuntikan cairan ke dalam intravenanya si Jen ini, tapi terkejutnya mereka nggak bisa tembus itu jarum ya, karena saking tebelnya dan membekunya kulit si Jen ini tuh nggak bisa nembus lagi yang namanya jarum gitu. bingung kan si dokter-dokternya gimana caranya selamatin Jen ini ya? karena mereka menggunakan uh, selimut listrik. Jadi selama beberapa jam itu mereka balut si Jen itu dengan selimut listrik guys Nah akhirnya si Jen berangsur-angsur Nggak lama kemudian mengalami kejang-kejang yang sangat hebat guys. Setelah menghadapi kejang-kejang yang sangat hebat Si Jen ini pun dapat mengeluarkan suara